Seorang pria mengenakan jubah emas sedang duduk diam di atas tebing, bahkan dari jarak yang sangat jauh, adalah mungkin untuk mendeteksi riak kuno yang memancar dari tubuhnya. Lindong perlahan berjalan, sementara itu, sosok itu juga mendeteksi kehadirannya, karena ia segera berbalik dan melirik Lindong dengan ekspresi tenang. Lindong duduk di atas batu di samping Master. setelah itu, dia mengayunkan botol anggur di tangannya sebelum dia melemparkannya. Flame Master menangkapnya dan bermain-main dengannya, sebelum dia bertanya dengan lemah, kenapa? Apakah kamu tidak lagi kesal? Petik dua. apa gunanya? Lindong menghela nafas dengan lembut, sementara dia melihat gunung di belakang daosek. Saat ini, aura dingin perlahan-lahan dipancarkan dari tempat itu, menyebabkan seluruh puncak gunung menjadi tertutup salju. Master api mengikuti garis pandangnya dan melihat ke atas juga. Kemudian. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, Aku bertindak di belakangmu kali ini. Dan itu memang perbuatan yang memalukan dan mungkin bahkan sedikit tidak adil bagimu dan, Ying Huan Huan. Oleh karena itu, wajar bagi kamu untuk marah. Namun, bahkan jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku akan melakukannya lagi. Petik 2. Selama Perang Besar Dunia Kuno, Guru menyulut reinkarnasinya untuk menyegel celah di antara pesawat. Baru kemudian, dia mengakhiri musibah itu. Namun, Yimo itu memang sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun kami mencoba yang terbaik untuk membunuh mereka semua, banyak dari mereka masih berhasil melarikan diri. Selain itu, ada beberapa Yimo yang kuat yang mampu menandingi kami dan memaksa kami ke dalam situasi di mana kami berdua akan terluka. Faktanya, meskipun Yimo akhirnya dipaksa untuk mundur, kami juga dipaksa masuk tidur atau memasuki reinkarnasi. Petik 2. Saat ini, guru sudah tidak ada lagi. Jika dunia turun ke kekacauan sekali lagi, adik perempuan junior adalah satu-satunya harapan kami. Lagi pula, guru pernah berkata bahwa adik perempuan junior memiliki peluang tertinggi untuk mencapai levelnya. Karena itu, kita semua rela mengorbankan hidup kita untuk melindunginya, meskipun kami semua terluka parah. Kami tidak keberatan sama sekali ketika guru memilih untuk menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melindunginya melalui reinkarnasi. Petik 2. Lindung tetap diam. Lagi pula, dia sudah tahu tentang ini. Ini juga merupakan alasan mengapa guru yang melahap itu akhirnya menyulut reinkarnasinya sendiri. Kalau tidak, jenius yang sangat berbakat dan diberkati itu tidak akan mati. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini hanya akan diselamatkan jika adik perempuan junior bisa mencapai tingkat kultivasi guru. Ini adalah satu-satunya cara kita dapat menghentikan invasi imo. Master api membuka botol anggurnya sebelum dia mengambil seteguk besar dan berkata dengan lemah. Agar ini terjadi, kita akan menggunakan semua kekuatan kita dan bahkan segala cara curang. Lindung tetap diam. Setelah itu... Dia meneguk anggur yang menyengat dan intens itu. Kemudian, dia mengguncang toples anggurnya dan berkata, Kalian memiliki niat mulia. Dalam hal ini, aku memang kurang dibandingkan dengan kamu. Namun, ini bukan kompetisi yang ingin aku ikuti. Aku telah berjuang dengan cara aku dan perlahan-lahan naik dari tempat yang kecil. Dan aku juga telah melalui banyak hal. Alasan mengapa aku berlatih dan bekerja keras adalah sederhana. Aku hanya ingin melindungi mereka yang ingin aku lindungi. Selama aku bisa mencegah mereka dari terluka, aku tidak peduli bahkan jika aku akhirnya diliputi dengan cedera. Mungkin kamu akan mengatakan bahwa invasi IMO adalah masalah yang sangat parah yang mempengaruhi seluruh dunia. Karena itu, jika kita kalah perang, tidak mungkin aku bisa melindungi mereka yang aku sayangi. Itu memang benar. Karena itu, untuk melindungi mereka, Aku tidak akan ragu walaupun aku harus bertarung sampai mati dengan Imo. Jujur saja, aku telah bertarung dengan Imo melalui berbagai cara selama bertahun-tahun. Namun, pada akhirnya ada perbedaan. Petik dua, aku tidak memintanya untuk menyerah pada tugas itu. Hanya saja aku berpikir bahwa mungkin, aku akan dapat memikul beban itu. Dengan cara itu, dia tidak lagi harus memikul beban berat itu yang bisa menyebabkan seseorang jatuh. Petik 2, dengan tawa mengejek diri sendiri. Lindong melanjutkan, aku tidak pernah berpikir bahwa aku memenuhi syarat untuk menjadi penyelamat dunia. Aku hanya orang biasa, seseorang yang akan bertindak egois dan impulsif di kali. Namun, aku bersedia membayar berapapun harganya untuk melindungi mereka yang aku sayangi. Petik 2, Tuan Api memandang Lindong, yang mengejek dirinya sendiri. Lama kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, hanya dia yang bisa memikul beban itu. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Petik 2. Mengapa? Apakah itu karena apa yang dikatakan leluhur simbol? Lin Dong tersenyum, di bawah iluminasi sinar matahari. Dia tampak sangat bertekad. Setelah itu, dia berkata, tidak ada yang absolut di dunia ini. Bahkan jika kemungkinan ditumpuk melawan aku, Aku tidak akan pernah menyerah. Petik dua. Flame Master dengan lembut mengayun-ayunkan toples anggurnya. Sementara itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit rumit ketika dia melihat Lindung dan berkata, Meskipun menurut aku, aku merasa bahwa pola pikir kamu agak naif. Aku mengagumi keberanian kamu. Sekali waktu, aku memiliki pola pikir yang sama juga. Lagi pula, Aku menganggapnya dan juga ingin membantunya memikul tanggung jawab itu. Namun, aku akhirnya menyerah. Petik dua. Flame Master memiliki ekspresi yang agak pahit pada saat ini. Dia dengan lembut berkata, Pada akhirnya, aku memilih untuk menyerah dalam menghadapi tanggung jawab seperti itu. Ini karena aku merasa bahwa aku tidak memiliki kemampuan untuk memikulnya. Haha, terus terang, itu karena aku kurang berani. Segala sesuatu yang lain hanyalah alasan. Kadang-kadang, aku mengagumi ketekunan kamu. Meskipun tindakanmu mungkin terlihat sembrono. Setidaknya, itu membuatmu tanpa penyesalan. Lindung memandangi ekspresi pahit Master sebelum perlahan-lahan turun ke dalam kesunyian. Kemudian, dia diam-diam meneguk dua suap anggur dari toples anggur di tangannya. Ekspresi pahit di wajah Master dengan cepat menghilang. Kemudian, dia melirik Lindong dan berkata, Pada akhirnya, keinginan kita tidak akan mengubah situasi. Namun, karena kamu begitu percaya diri, kamu harus menggunakan kemampuan kamu sendiri untuk membuktikannya. Kami hanya memiliki satu kesempatan dan itu akan disediakan untuk adik perempuan junior. Sampai sekarang, kamu tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengannya. Petik 2, Lindong memegang gelas anggurnya. Dia tahu bahwa saat ini mustahil baginya untuk meyakinkan Flame Master Lagi pula, keduanya memiliki sudut pandang yang benar-benar berlawanan Dia ingin melindungi Ying Huan Huan Sementara Flame Master ingin membangunkan Ice Master Namun, keduanya tidak bisa hidup berdampingan Pada akhirnya, keputusan harus dibuat Untuk mengubah pendapat mereka Lindung harus membuktikan kepada Flame Master dan yang lainnya bahwa ia bisa melampaui Ice Master. Namun, jalan ini ditakdirkan untuk menjadi jalan berbahaya. Apakah kamu menuju keluar? Tuan Api tiba-tiba bertanya. Ya, aku akan pergi ke wilayah Swan Utara. Pergi, aku akan berjaga. Terlebih lagi, selama dia ada di sini, aku tidak akan diam saja jika terjadi sesuatu. Master Flame berkata, terima kasih banyak. Lindong mengangguk dan berkata, ini tugas aku. Aku akan melakukannya bahkan jika kamu tidak bertanya. Petik dua. Flame Master menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berdiri dan melihat ke gunung belakang, yang sekarang diserap oleh aura dingin. Setelah itu, ekspresi lembut muncul di matanya ketika dia berkata, Sebenarnya, aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Haha, sudah bertahun-tahun sejak aku melihat adik perempuan junior tersenyum seperti itu. Dia sangat tenang sejak muda dan seolah-olah dia tidak pernah memiliki emosi. Petik 2. Setelah melihat senyumnya, aku bisa mengerti mengapa kamu ingin melakukan segala daya untuk melindunginya. Meskipun aku bisa berempati denganmu, kenyataan itu kejam. Situan api melambaikan tangannya dan menghela nafas. Pergilah. Meskipun kami mengobrol panjang, setelah tubuhku yang sebenarnya tiba, aku masih akan melakukan apa yang perlu dilakukan. Pada saat itu, mungkin pertempuran akan menjadi cara yang paling langsung. Petik 2, Lin Dong tersenyum. Dia mengangguk dengan berat dan berkata, mampu bertarung denganmu Tuan Kuno adalah kehormatanku. Namun, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan membiarkan kalian mengambilnya. Petik 2, haha, kamu punya nyali. Aku menantikan hari itu. Petik 2, Flame Master berbalik. Lalu... Dia mengocok botol anggurnya di Lindong. Ketika Lindong melihat aksinya, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia menghabiskan botol anggurnya sebelum dia membuangnya dan pergi dengan tawa yang keras. Master api memandang punggung Lindong yang menghilang di kejauhan. Kemudian, dia menghela nafas pelan dan bergumam. Semoga kamu terus seperti ini. Kalau begitu... Kamu tidak akan memiliki penyesalan bahkan jika kamu gagal. Tiba-tiba, aura dingin mengalir ke tebing. Flame Master dengan lembut memiringkan kepalanya. Sebelum dia melihat sosok yang memikat itu. Yang tiba-tiba muncul di batu yang sebelumnya diduduki lindong. Namun, dia tidak berbicara. Yang dia lakukan adalah minum dari toples anggur di tangannya. Ying Huan Huan tidak berbicara dengannya juga. Sebaliknya, Matanya melihat sosok lindung yang jauh, sebelum dia dengan lembut mengambil botol anggur yang telah dibuangnya. Kemudian, dia mengangkat lehernya yang putih salju sebelum dengan lembut menyesap anggur yang tersisa. Dengan orang bodoh yang melindungimu, tidak heran kamu menolak untuk bangun. Master api akhirnya menghela nafas. Dia menatap Ying Huan-Huan dan tersenyum pahit. Namun, kamu harus sadar bahwa pada akhirnya tidak ada yang akan berubah. Dia tidak bisa memikul beban itu. Selain itu, apakah kamu berharap dia mengalami kesulitan seperti itu? Petik 2. King Huan-Huan tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia dengan lembut melipat kakinya yang panjang dan memeluk lututnya dengan kedua lengannya. Menurunkan kepalanya. Dia membenamkan kepalanya di antara kedua lututnya. Sementara itu, rambut birunya yang dingin berserakan seperti es teratai yang mekar. Saat ini. Sepertinya sosok halusnya bergetar lembut. Segera setelah itu, air mata sedingin es jatuh. Air mata itu berubah menjadi bunga es saat mereka mendarat di tanah. Akhirnya, suara serak keluar dari bawah rambut biru esnya yang panjang. Aku tahu, aku akan menerima semua milikku. Namun, aku, aku benar-benar sangat menyukainya. Petik dua. Flame Master memandangi sosok itu yang terus bergetar. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, dia masih bisa merasakan sensasi pahit yang bergolak di dalam. Namun, dia hanya bisa duduk di samping dan menonton dengan tenang. Seperti bertahun-tahun lalu, menertawakan betapa tak berdayanya dia, matahari terbenam menyelimuti tebing, kepingan salju terbentuk sebelum perlahan-lahan melayang ke bawah. Itu adalah pemandangan yang tragis untuk dilihat. Keesokan harinya, Bahkan sebelum sinar matahari pertama menyentuh tanah, Lindong sudah pergi. Dia tidak memperingatkan siapapun. Namun, pada saat dia tiba di pintu masuk Daosek, sudah ada sosok cantik mengenakan gaun putih diam-diam berdiri di sana. "Kamu awal." Lindong tersenyum ke arah Ling Lingkingzu dan berkata, "Ini akan menjadi perjalanan panjang ke wilayah Suan Utara. Semakin cepat kami pergi, semakin cepat kami bisa kembali." King Kingsu masih memegang pedang panjang di tangannya. Sementara itu, matanya yang jelas dan cerah menatap Lindong saat dia berkata, "Ayo pergi." Lindong mengangguk. Setelah itu, dia berbalik dan melirik Dao Sebelum dia menghela nafas. Setelah itu, tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan berbalik dengan bebas dan mudah. Akhirnya, tubuhnya bergerak sebelum dia berubah menjadi sinar cahaya dan melesat melintasi langit. Ketika dia melihat ini, Ling Qingzu juga berubah menjadi sinar cahaya dan dengan cepat mengikuti di belakang. Saat mereka berdua pergi, tampaknya ada sosok yang melihat mereka dari jauh di gunung belakang Dao Sekte, yang sekarang diresapi oleh aura dingin. Sosok itu seperti patung batu karena dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Kemudian, aura dingin melonjak dan menutupi seluruh tubuhnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1228, puluhan ribuan gunung. Wilayah Suan dibagi menjadi empat wilayah, utara, selatan, timur, dan barat. Setiap wilayah sangat luas dan semuanya adalah dunia yang berbeda. Selain itu, meskipun keempat wilayah berada di benua yang sama, mereka sangat berjauhan. Lebih jauh lagi. Wilayah Suan memiliki puluhan ribu gunung yang berkelok-kelok dari selatan ke utara. Tampak seperti seekor naga besar yang meringkuk dan membelah keempat wilayah itu secara terpisah. Selain itu, mencoba menavigasi melalui puluhan ribu gunung besar ini bukanlah sesuatu yang biasa dilakukan oleh seorang ahli. Wilayah Suan Timur dan wilayah Suan Utara dipisahkan oleh gunung-gunung itu dan bahkan individu yang cukup terampil harus mengambil dua hingga tiga bulan untuk dapat melintasi perbatasan ini. Selain itu, ini dengan asumsi bahwa mereka cukup beruntung untuk tidak bertemu dengan berbagai binatang buas iblis di pegunungan ini. Selain itu, puluhan ribu gunung besar itu tertutup kabut, yang terbentuk dari kekuatan yuan alami sepanjang tahun. Oleh karena itu, jika seseorang yang tidak terampil mencoba untuk melintas, Kemungkinan dia hanya akan tersesat sebelum dia akan menjadi salah satu dari sekumpulan kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya di dalam pegunungan besar itu. Bahkan, lindung sedikit bermasalah dengan perjalanan ini. Untungnya, dia sangat kuat sekarang dan dia masih bisa menerimanya. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana gadis kecil Kintan itu melakukan perjalanan jauh dari wilayah Suan Utara yang jauh untuk mencarinya, kekuatan lemahnya. Dia tanpa sadar merasakan sakit hati, karena Lindung ingin menemukan Kintan secepat mungkin, dia dengan berani menerobos puluhan ribu gunung besar. Setelah itu, dia dengan kasar mengukur arahnya sebelum dia dan Ling Qingzu segera melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh. Efisiensi mereka secara alami melebihi orang biasa, meskipun demikian, tidak peduli seberapa efisien mereka. Tidak mungkin untuk melakukan perjalanan melalui puluhan ribu gunung besar dalam waktu dua atau tiga hari yang singkat. Selanjutnya, ini adalah sesuatu yang Lindong tahu juga. Karena itu, setelah terburu-buru pada tahap awal, dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Lagi pula, dia tahu bahwa tidak ada gunanya cemas pada saat ini. Mereka memiliki perjalanan yang relatif damai selama dua hari terakhir, sepanjang jalan. Ling Qingzu hanya mengikuti diam-diam di belakang Lindong. Setelah semua, dia memiliki karakter yang dingin dan bahkan ketika menghadapi Lindong, dia tidak banyak bicara. Namun, mungkin dia salah, tapi Lindong jelas merasa bahwa mata Ling Qingzu yang jernih dan cerah tampaknya menjadi sedikit linglung dibandingkan sebelumnya. Di tengah-tengah pegunungan berkabut, api unggun terbakar. Sementara itu, Seorang wanita cantik mengenakan gaun putih salju sedang duduk diam di samping api unggun, sementara pedang panjang bersandar di tubuhnya. Kadang-kadang, matanya yang jernih dan cerah akan melirik kegelapan yang jauh. Swash! Suara angin deras samar muncul di kejauhan. Setelah itu, sesosok muncul di samping api unggun. Kemudian, Lindong menepuk daun yang mati di tubuhnya sebelum dia tersenyum pada Ling Qingzu dan berkata, kabutnya terlalu padat. Aku khawatir kita tidak bisa bepergian di malam hari. Karena itu, mari berkemah di sini untuk malam ini. Petik dua. Ling Qingzhu hanya mengakui dengan lembut. Lin Dong menatapnya. Baru kemudian, dia menyadari bahwa dia menggunakan salah satu tangannya yang putih salju untuk memanggang daging di atas api unggun. Penemuan ini menyebabkan Lin Dong tertegun. Lagi pula, dia hanya melihat saat-saat dingin dan halus Ling Qingzu. Namun ketika dia melihat peri seperti kecantikan seperti dia melakukan tugas yang biasa-biasa saja bahkan jika daging panggang itu sedikit terbakar pada saat yang sama Ling Qingzu tampaknya telah mendeteksi pandangan Lindung juga segera wajahnya menjadi sedikit merah setelah itu dia menarik batu gioknya seperti tangan tanpa suara sebelum dia mencengkeram pedang panjang yang bersandar pada tubuhnya Lindung tertawa kemudian dia duduk di samping api unggun, sebelum dia menunjuk daging panggang dan bertanya, "Apakah ini untukku?" Ling Kingzu tidak menjawab. Yang dia lakukan adalah menundukkan kepalanya dan melihat pedang panjang di tangannya. Ketika Lindong melihat ini, dia langsung mengulurkan lengannya dan mengambil daging panggang itu. Setelah itu, dia menggigit, sebelum bergumam pada dirinya sendiri, "Sedikit terbakar." Dentang. Pedang dingin berkilau tiba-tiba terhunus dari bagian sarungnya. Segera, aura tajam itu bahkan menyebabkan api unggun redup secara signifikan. Tangan Lindong sedikit menegang. Setelah itu, dia memandang Ling Kingzu yang sedang bermain dengan pedang panjangnya dengan kepala menunduk. Bahkan sampai sekarang, ekspresinya hampir tidak berubah. Akhirnya, dia tanpa sadar tertawa. Tapi itu sangat enak. Setelah Lindong berbicara, dia dengan cepat menelan daging panggang ke perutnya. Lalu, ia menyeka minyak di sudut bibirnya dan berkata, ini benar-benar makanan langka untuk bisa makan daging panggang yang dimasak oleh kamu. Jika itu delapan tahun yang lalu, aku pasti akan mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Petik 2, Ling Qingzu akhirnya mengangkat kepalanya setelah mendengar kata-katanya. Dia memelototinya dan berkata, jangan mengatakan kata-kata dengki seperti itu. Sampai sekarang, kamu tidak lagi pemuda delapan tahun yang lalu, yang harus bersembunyi dan bertahan untuk berurusan dengan Lin Langtian. Prestasi kamu diperoleh melalui kerja keras dan usaha kamu sendiri. Meskipun aku tidak pernah mengatakan ini sebelumnya, aku menghormati kamu. Ini karena aku tahu bahwa jika aku berada di posisi kamu, aku tidak akan dapat melakukan beberapa hal yang kamu lakukan. Lin Dong menatap kaget pada Ling Qingzu. Cahaya dari api unggun menerangi wajahnya yang cantik, yang ditutupi oleh kerudung, membuatnya terlihat sangat memikat. Kemudian, dia tanpa sadar membelah bibirnya, sebelum sensasi bangga dan puas langka muncul dari dalam hatinya dan meluas ke anggota tubuhnya. Bagaimanapun, itu benar-benar sulit untuk membuat Ling Qingzu yang arogan mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah kamu mengakui bahwa kamu telah salah menilai aku di masa lalu? Lindong pulih kembali sebelum ia segera mencoba untuk mendorong keberuntungannya. Ketika Ling Qingzu melihat bahwa Lindong sedang mencoba untuk mendorong keberuntungannya, dia merasa situasinya sedikit lucu. Setelah semua, dia melihat betapa menakutkan dan berani yang terakhir adalah ketika menghadapi musuh yang kuat seperti Gerbang Yuan. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya bertindak seperti kekanak-kanakan. Namun demikian. Ketika dia melihat tindakan kekanak-kanakan, Lindong ekspresi lembut melonjak ke matanya yang dingin. Akhirnya, dia menganggukkan kepalanya dengan lembut dan memuaskan upaya Lindong untuk mendorong keberuntungannya. Ketika dia melihat ini, Lindong tanpa sadar tertawa keras. Sepertinya dia sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah melihat ini, Ling King tak berdaya meliriknya sebelum dia berhenti berbicara. Setelah itu. Tubuhnya bergerak sebelum dia melompat ke pohon. Kemudian, dia duduk, menutup matanya dan pergi ke kondisi pelatihan. Di sisi lain, Lindung bersandar di batang pohon sebelum dia menatap Ling Qingzu. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya sebelum mulai pulih. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang Ling Qingzu sejak mereka memasuki gunung-gunung besar ini. Dan dia tidak lagi tidak bisa didekati seperti sebelumnya. Sementara itu, berkaitan dengan Zenith Sensing Art, Lin Dong tidak pernah mengangkat topik itu lagi. Sementara Ling Qingzu tidak pernah mengambil inisiatif untuk bertanya juga. Bahkan, sepertinya mereka berdua tidak tahu tentang hal itu. Sehubungan dengan situasi ini, Lin Dong tidak kecewa dengan hal itu. Bahkan, sepertinya dia merasa lega di dalam hatinya. Barisan gunung dengan puluhan ribu gunung sangat luas. Duo Lindong terus menjelajah lebih dalam ke pegunungan, Meskipun ada banyak binatang iblis di pegunungan ini, dan beberapa dari mereka sangat kuat. Mereka sebagian besar sebanding dengan para ahli top di wilayah iblis. Oleh karena itu, Duo Lindong tidak terganggu oleh mereka. Jelas, binatang iblis di pegunungan ini mampu mendeteksi seberapa kuat mereka. Dan tahu bahwa yang terbaik adalah tidak memprovokasi mereka. Meskipun mereka tidak terganggu oleh binatang iblis, duo lindung akhirnya berhenti setelah bepergian selama lima hari ini karena mereka menyadari bahwa mereka tersesat. Lindung berdiri di atas pohon besar, sementara matanya memandang ke cakrawala. Namun, kabut Iwan Power yang padat dan hampir kental secara drastis mengurangi visibilitasnya. Jika bukan karena fakta bahwa lindung masih memiliki energi mentalnya. Kemungkinan tidak mungkin bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan mereka. Lin Dong menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kemudian, dia bergegas menuruni pohon dan menggelengkan kepalanya ke arah Ling Qingzu dan berkata, tidak ada pilihan lain. Yang bisa kita lakukan adalah mencoba berkeliling secara acak. Jika itu tidak berhasil, aku akan menggunakan simbol Ancestral Tata Ruang untuk secara langsung merobek ruang kosong. Meskipun aku tidak tahu di mana itu akan membawa kita ke, itu pada akhirnya lebih baik daripada berkeliaran secara acak di sekitar sini. Petik 2. Karena mereka berdua adalah individu yang terampil dan berani. Mereka tidak mengikuti jalan yang ditentukan untuk melakukan perjalanan melalui pegunungan besar ini. Sebaliknya, mereka memilih rute terpendek dan paling langsung. Itu juga sebabnya mereka berakhir dalam kesulitan hari ini. Meskipun mereka berada dalam masalah kecil, itu tidak akan memberi mereka terlalu banyak sakit kepala. Setelah semua, jika mereka benar-benar terjebak, Lindung bisa meminjam kekuatan simbol ancestral spasial dan merobek ruang kosong terpisah. Namun, karena dia belum pernah ke wilayah Suan Utara, secara alami tidak mungkin baginya untuk langsung merobek ruang kosong dan menuju ke sana. Tentu saja. Itu mungkin cerita yang berbeda jika dia bisa sepenuhnya memanfaatkan kekuatan simbol ancestral tata ruang. Namun, simbol leluhur tata ruang milik Zhou Tong dan yang terakhir belum sepenuhnya terbangun. Selain itu, Lindong tidak bisa memaksa dirinya untuk memperbaiki simbol ancestral tata ruang. Ya, Ling Lingqingshu mengangguk. Dia dengan cepat berjalan maju sebelum Lindong mengikuti dari belakang. Kemudian. Mereka mengerutkan alis mereka ketika mereka mengamati lingkungan mereka. Keduanya melanjutkan perjalanan selama setengah hari dengan cara ini. Namun, kabut Yuan power di sekitarnya tidak menunjukkan tanda-tanda hamburan dan ini menyebabkan mereka merasa agak tidak berdaya. Lindong hanya berpikir tentang apakah dia harus menggunakan simbol Ancestral Tata Ruang ketika keduanya tiba-tiba terhenti. Setelah itu... Mata mereka mengandung kejutan dan kegembiraan saat mereka melihat ke kanan. Sosok kecil halus berjalan dengan menyedihkan di dalam kabut tebal. Saat ini, tubuhnya penuh dengan luka-luka. Saat dia berlari, darah segar terus-menerus menetes dari tubuhnya dan mewarnai tanah. Swash-swash. Saat dia berlari, suara angin yang deras mengikuti dari belakang. Setelah itu, lebih dari selusin sosok hitam dengan cepat mengikuti di belakang. Sementara itu, keinginan membunuh gelap dan dingin menyebar dari dalam tubuh mereka. Swash, sebuah cahaya hitam tiba-tiba bergegas dari belakang sebelum itu tanpa ampun melesat lurus ke kaki sosok itu di depan. Tangisan menyakitkan terdengar sebelum sosok di depan itu jatuh dengan sedih. Setelah itu, dia buru-buru menyangga tubuhnya. Kemudian, matanya dipenuhi dengan keputusasaan ketika dia melihat selusin sosok yang muncul di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, dia mengepalkan giginya dan berkata, kamu pengkhianat, ketua istana tidak akan pernah melepaskanmu. Petik dua. dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa berurusan dengan kita? Di antara selusin figur hitam, salah satu dari mereka tertawa dan berkata, segera setelah itu, Kilatan ganas melintas di matanya sebelum dia melemparkan telapak tangannya ke depan. Segera, kekuatan Yuan yang besar dan perkasa menabrak dengan kejam terhadap sosok kecil yang halus itu. Ketika dia melihat ini, wajah wanita muda itu berubah pucat, sementara keputusasaan memenuhi matanya. Namun, pada saat yang paling sulit, suara angin yang deras tiba-tiba muncul. Setelah itu, Sesosok kurus muncul di depannya dalam bayangan seperti busana, sebelum serangan tajam itu lenyap dengan gelombang lengan bajunya. Perkembangan yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang terkejut. Wanita muda itu memandang pria di depan dengan kaget. Setelah itu, dia melihat yang terakhir berbalik, sebelum dia tersenyum padanya dan berkata, Gadis kecil, jika aku membantu kamu untuk menyingkirkan mereka, apakah kamu akan membimbing kami ke wilayah suan Utara? Petik 2, wanita muda itu segera bersukacita setelah mendengar ini. Segera setelah itu, dia kelihatannya mengingat sesuatu ketika dia buru-buru berkata, Tetua, terima kasih banyak. Namun, bisakah kamu menyelamatkan kakak aku? Gui-gui, petik 2, Chen Gui, pria di depan terkejut ketika dia mendengar nama yang agak akrab itu. Segera setelah itu, dengan sedikit kaget, dia bertanya kepada wanita muda itu,